A baru dapat promosi loh di kantor. Hebat A bisa buat liburan atuh Pada kenyataannya, Anda tidak memiliki kesempatan kedua.